Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun 2009,16 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2.126,09 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.225,40 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.319,52 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2378,28 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2427,15 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2476,02 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2546,28 rupiah per kilo. Sawit umur 21 24 tahun 2468,72 rupiah per kilo. Dan sawit umur 25 tahun 2.350,15 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 11.252,49 rupiah per kilo dan harga kernel RP 615,79 per kilo dengan indeks k 92,04%. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 Desember 2022.